saya share hal-hal yang bisa diteladani dari lesti untuk para pecinta lesti hanya itu. Kalau ada yang berprasangka buruk tentang postingan itu, bukan saya yang dihisap dan mempertanggungjawabkan. Selamat berpuasa. Semoga kita tetap dalam prasangka baik, Tuh persahabat. untuk keluarga Kunoha. Yuk sama-sama kita selalu meneladani sifat baik persahabat ya dan selalu. Untuk menjadi fans yang baik, mudah-mudahan puasa kita semuanya diberikan tentunya kelancaran dan harus selalu belajar tentang kebaikan. Semangat untuk kita semuanya, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Les Love Family. Berikutnya, sahabat, kita simak juga nih, ada postingan dari Ayah Kejora, yang meripos kembali postingan dari Lesti Lovers. Ini luar biasa banget, para sahabat, ya, begitu banyak doa baik untuk Bunda Lesti. Allahumma sehat ya, bun. Amin. Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan Bunda Lesti sehat kembali, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, Amin. Hanya doa-doa baik pastinya yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ada sebuah artikel ya, dari Tedra McQuins. Ini postingan Ayah Kejora, ada video BPL dengan Bunda Lasi Kejora juga, namun kita dibikin salvo memang Ayah Kejora pernah meneruskan sebuah kalimat, ini terkhusus para sahabat, ya, untuk para netizen haters yang selalu memfitnah idola kesayangan kita. Kita simak persahabatan kalimat yang pernah ditulis oleh Ayah Kejora. Kenapa Ayah Kejora anak cucunya dihina? Ayah kok diam saja? Apa nggak kasihan cucunya apa? Ayah nggak merasa sakit hati? Hehe, he, atuh kasihanlah dan sakit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 yang luar biasanya sahabat, Ayah Kejora tidak membalas dengan hujatan atau hinaan. Ayah Kejora membalas dengan sebuah doa dan pastinya sahabat, keluarga Lesti juga selalu mencontohkan untuk kita semuanya. Hanya Allah lah tempat mengadu. Mudah-mudahan sahabat, kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga haters dan netizen yang selalu menghina, yang selalu memfitnah Leslar tentunya cepat mendapatkan hidayah. Amin. Itu juga yang disampaikan oleh Ayah Kejora. Kemudian, juga persahabat selanjutnya, di sini ada tentunya wawancara bersama dengan Teh Fitri Karina. Teh Fitri juga kemarin, persahabatnya hadir di acara grand opening manja Ivan Gunawan Store di Margo City Depok. Saat diwawancara persahabatnya mengenai Lesti Kejora yang jatuh sakit, Bunda Lesti tentunya memang ditunggu-tunggu sekali penampilannya di acara kemarin persahabat. Namun Tevitri Karina ini tidak mengetahui kalau Bunda Lesti Kejora itu jatuh sakit. Tevitri mengetahui juga saat Ivan Gunawan persahabat memberikan pernyataan bahwa Bunda Lesti tidak dapat hadir dan tentunya per semua orang aja pastinya kaget banget ya ketika mendengar kabar Buna Lesti Kejora jatuh sakit Fitri kali ini juga per ya tentunya menyampaikan juga akan tentunya berkunjung ke rumah barunya Leslar Dan akan menjenguk Buna Lesti Kejora Bismillah, mudah-mudahan ya, Bunda Lesti mendapatkan doa-doa baik, support dan dukungan dari orang baik, orang yang tulus, mencintai, dan tentunya mensupport yang terbaik, serta mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Salah satunya, TV3, persahabatnya. salah satu orang baik yang mensupport dengan tulus antara Lesti dan Rizky Pilar luar biasa. Kemudian juga, persahabat berikutnya. Ada tosingan dari Kasania 11 jam yang lalu, persahabat, ya. Pasangan Kak dengan Bapak Anji, ini lagi nobar di bioskop. Ternyata nobarnya hanya berdua saja, persahabat, ya. Doakan juga mudah-mudahan ada cidukan, ada kabar baik dari teman sahabatnya Bunda Lesti untuk kondisi saat ini, persahabat, ya. Kemudian juga untuk selanjutnya ada sebuah artikel. Dari akun CBB 1054FM, bersahabat ya. Alhamdulillah, untuk lagu instan biasa. Bunda Lesti Kejora berada di posisi pertama. Di tanggal lagu si Bibi bersahabat ya, wow, on air hari Jumat jam 2 siang, katanya itu persahabat, ya. Alhamdulillah, lagu Lesti instan biasa, dimana-mana selalu viral, dimana-mana selalu trending, selalu menjadi nomor satu. Alhamdulillah, persahabat dan alhamdulillahnya juga masih tentunya trending. Dan trending bukan hanya trending di musik saja. Trending dunia nomor 51 untuk lagu insan biasa. Ini keren banget. selamat untuk warga Konoha, terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Berikutnya juga, perhatikan. Di sini ada tentunya momen penyampaian. Atau klarifikasi dari Ivan Gunawan mengenai tidak hadirnya Bunda Lesti Kejora Yang dikarenakan jatuh sakit, persahabat Hingga Bunda Lesti harus dilarikan ke rumah sakit Namun persahabat ya Ada tindakan yang luar biasa dari seorang suami Rizky Bilar Ketika Bunda Lesti ini memaksakan Walaupun belum pulih, sepulih-pulihnya persahabat Ivan Gunawan juga tertia menyampaikan Bunda Lesti tentunya sudah Make up mau jalan ke acara tiba-tiba persahabat kondisinya tidak membaik. Namun gercepnya seorang suami Rizky Bilar langsung membawa Bunda Lesti ke rumah sakit. Ini tindakan yang sangat amat luar biasa sih menurut Bang Mimin tersahabat ya. Mudah-mudahan Papa Bilar juga selalu sehat bisa tentunya mengurusi Bunda Lesti menemani Bunda Lesti ke Jorah dan Abang El pun mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kita selalu mendoakan yang terbaiknya untuk keluarga Lesti Rizky Bilar, doa-doa baik pastinya, begitu banyak diberikan untuk Lestler family masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru mengenai kondisi bunda Lesti saat ini tetap stay tune di channel Diva TV biar tentunya kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar, bangin ucakan terima kasih, wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh